Pertemu kembali, kita berada di bagian kedua. John yang sedang memasuki gedung bank, menemukan satu anggota polisi yang sedang berjaga. Setelah lama berbincang, petugas polisi itu mengajak John ikut ke berangkas bawah tanah untuk berpatroli. Setelah berada di pintu masuk lift, beberapa anggota lain menyambutnya dan ikut masuk. Ketika sudah memasuki lift, John mulai mencurigai petugas keamanan yang ikut masuk ke dalam lift. Saat sedang melihat ke depan John tanpa sengaja melihat salah satu rencana anggota tersebut menggunakan rencana rekan John yaitu Letnan Kowalski yang sudah terbunuh. Setelah menyadari hal tersebut John mulai melumpuhkan mereka satu persatu di dalam lift. Setelah tiba di brankas bawah tanah John bertemu Zeus yang masuk lewat lubang yang sudah diledakkan anggota Simon untuk jalur mobil mengangkut semua emas batangan yang telah mereka curi. Seus yang masih belum paham kejadian itu dijelaskan oleh John dengan memperlihatkan satu emas batangan yang tertinggal atau terjatuh saat memindahkan mobil truk. Ketika sos menyadari hal itu mengatakan kepada John, Simon pasti menggunakan truk besar untuk mengangkut semua emas batangan itu. Dan mereka pun mengingat ketika sedang bersepeda menuju bank, John hampir tertabrak oleh truk. Tanpa berlama-lama, mereka langsung mencari truk itu. Di perjalanan, mereka berdua menahan satu kendaraan untuk mereka tukar dan menggunakan telepon yang ada di mobil tersebut. Dengan segera, John mengabarkan ke Kapten Walter bahwa semua kejadian itu bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk mengalihkan semua kepolisian dari pencurian emas batangan yang ada di Bank Sentral New York. Walter dan anggota lainnya sedang sibuk mencari lokasi bom yang berada di sekolahan, meskipun telah menggunakan mesin X-ray. Di lokasi berbeda, setelah mengetahui bahwa John masih hidup, dengan segera, Simon menelpon radio dan mengabarkan bahwa polisi sedang sibuk mencari bom yang ada di sekolahan yang tak lama lagi akan meledak, di mana percakapan mereka didengarkan oleh banyak pendengar radio. Tak lama berselang, semua warga menjadi panik dan membuat petugas pelayanan 911 kewalahan menerima panggilan darurat. Kita berpindah lokasi. Di dalam perjalanan, John dan Sus mencegat sebuah mobil truk. Ketika mendekati sopir tersebut, ternyata mobil itu adalah mobil proyek pembangunan tol bawah tanah. Setelah mengetahui hal itu, John meminta untuk dibawa ke lokasi proyek tol bawah tanah itu. Setiba di lokasi, John langsung menemui kepala proyek dan memberitahu bahwa dia adalah anggota kepolisian yang sedang mengejar truk yang membawa emas batangan yang telah dicuri. Kepala proyek pun langsung menunjukkan arah truk tersebut. Setelah mengetahui arah truk yang membawa emas curian, John langsung berangkat dan menyuruh Zeus untuk ke stadion mencari petunjuk baru dari teka-teki yang diberikan oleh Simon. Ketika sudah jauh memasuki terowongan bawah tanah, John menemukan salah satu dari truk yang mengangkut emas curian. Mobil itu sedang mogok dan tertinggal dari truk yang lainnya. Dengan hati-hati, Simon turun dan melumpuhkan mereka. Setelah melumpuhkan dua anggota Simon, John menyuruh si sopir yang bernama Jerry untuk ke kota menemui atasannya. Yaitu Kapten Walter Menyuruh mengabarkan bahwa John sedang mengejar Simon dan emas curian Kita berpindah ke Zeus Dimana Zeus yang sudah tiba di stadion sesuai yang diperintahkan oleh Simon sebelumnya Di dalam stadion, Zeus menemukan sebuah kota kecil yang di bawahnya bertuliskan Game Over Dari jauh, seseorang mencoba untuk menembak Zeus Namun salah satu dari mereka mengatakan bahwa belum ada perintah dari Simon dengan penuh rasa takut, Sue segera meninggalkan stadion dan bergegas mencari John. Kita kembali ke John yang sedang mengejar Simon. Simon yang sedang mencoba mengabarkan ke anggotanya menanyakan posisi, Simon langsung kaget ketika mendengar yang menjawab bukanlah anggotanya, melainkan itu adalah John. Simon sempat menawarkan ke John bahwa isi dari trek itu adalah emas batangan yang bernilai miliaran dolar. Namun John menolak dan tetap mengejar Simon. Simon yang sudah berada di ujung terowongan, mengambil bom dan mencoba meledakkan bendungan. John yang sedang sibuk mengangkat plat besi agar bisa lanjut mengejar Simon, dibuat panik setelah mendengar ledakan dan melihat terowongan berisi penuh dengan air dan mengerah kepadanya. Dengan cepat memutar arah truk dan menuju keluar dari terowongan. Namun air dengan cepat mengisi terowongan dan menghanyutkan mobil truk yang dikendarai oleh John. Beruntung, terowongan tersebut memiliki lubang udara pintalasi yang membuat John bisa keluar dari terowongan yang penuh air. Zeus yang melihat John langsung mendekati dan menyuruhnya untuk segera masuk ke mobil. Ternyata, dua orang yang di stadion mengikuti Zeus hingga menembaki John. John langsung melompat masuk ke dalam mobil dan menyuruh Zeus untuk menjauh. Dalam perjalanan, mereka diikuti dan terjadi saling tembak-menembak. Kita lanjut, akhirnya John melumpuhkan para perampok itu... Saat sedang memeriksa mayat itu John menemukan banyak koin yang berarti mereka akan melewati tol dan koin-koin itu digunakan untuk membayar tol. Kita berpindah ke anggota kepolisian lainnya di mana mereka telah berada di sekolah Chester Arthur di mana nama itu adalah presiden Amerika yang ke-21. Dengan segera mengebarkan ke kepala sekolah untuk mengeluarkan semua murid dengan segera. Kembali berpindah ke John dan Zeus. Setelah mengikuti Simon dan anggotanya Ternyata mereka sudah berada di kapal kontainer yang memuat semua truk yang membawa emas curian. John dan Zeus pun dengan nekat mengaitkan tali troli mobil yang mereka kendarai. Setelah berada di atas kapal, Zeus mencari Simon, sedangkan John mencoba melumpuhkan para pasukan Simon yang berada di atas kapal. Ketika Zeus menemukan Simon yang berada di dalam ruangan kapten, Zeus yang tidak mahir menggunakan senjata harus rela, senjata yang dipegangnya dirampas dan ditembak oleh Simon. Sedangkan John yang berada di bagian dek bawah mencoba melumpuhkan dua anggota Simon. Setelah lama berduel, akhirnya John mampu mengalahkan anggota Simon, setelah itu mencoba ke bagian dek atas untuk membantu Sus. Namun John menemukan bom yang sudah diaktifkan yang berbobot satu ton itu. Berpindah ke sekolahan, di mana para murid dan guru sudah berada di luar sekolah, tiba-tiba anggota polisi lainnya melihat tiga anak sekolah yang masih berada di dalam gedung. Letnan Lambert pun segera berlari menuju ke dalam gedung sekolah. Ketika Charlie dikabarkan untuk segera meninggalkan gedung sekolah, mendengar bahwa Letnan Walter kembali menuju ke gedung sekolah untuk mengeluarkan tiga murid yang telah tertinggal. Charlie pun kembali berusaha untuk mematikan bom tersebut. Ketika detik-detik terakhir bom itu siap meledak, Letnan Lambert yang berada di atas gedung bersama murid sekolah dan Charlie yang berada tepat di lokasi bom mencoba pasrah. Namun ternyata Isi dari cairan bom tersebut adalah cairan jus di mana warnanya dibuat mirip dengan cairan yang aslinya. Lanjut kita berpindah ke John. Di mana Simon telah menyandera mereka berdua dan diikat di atas kapal yang berisikan cairan bom satu ton. Yang ternyata bom di sekolah hanyalah tipuan dari Simon. Setelah selesai mengikat John dan Zeus tepat di atas cairan bom, Simon dan anggota lainnya meninggalkan kapal. Setelah mereka ditinggal pergi oleh Simon, John dan Zeus mencoba untuk melepaskan diri. Ketika mencoba untuk melepaskan Borgol Zeus tanpa sengaja, John menjatuhkan kawat kecil yang digunakan untuk melepas Borgol. Yang akhirnya membuat cairan bom yang berada di bawah mereka langsung aktif dan siap meledak. Melihat cairan mulai tercampur, John yang panik langsung mengambil sedikit cairan dan meledakkan di Borgol Zeus. Saat mereka melompat dari kapal, bom itu pun langsung meledak. Kapten Walter dan para anggota kepolisian lainnya datang menyelamatkan mereka. Di atas kapal, mereka menyadari bahwa Simon telah mengakali mereka dari semua ledakan bom yang terjadi di kota New York. Dan Simon berhasil kabur. Ketika Zeus dinaikkan ke helikopter dan John yang sedang sibuk menelpon istrinya sambil meminum aspirin untuk menghilangkan sakit kepala yang dialami. Tanpa sengaja, mata John tertuju ke tulisan yang berada di bawah botol obat sakit kepala yang telah dia minum. Tertulis nama gudang asal obat itu diproduksi, dan John pun mencurigai tempat itu. Dan benar saja, Simon sedang merayakan keberhasilan mereka di tempat itu. Tanpa sepengetahuan mereka, John dan anggota kepolisian lainnya telah mengepung gudang persembunyian mereka. Pertempuran pun terjadi antara pihak kepolisian dan pasukan Simon. Di saat adu tembak sedang terjadi, Simon mencoba kabur menggunakan helikopter. Namun, John mengetahuinya dan langsung menembak helikopter yang ditumpangi Simon hingga terjatuh. Simon pun mati dan menandakan film berada di ujung waktu. Zeus yang gembira bercanda ke John bahwa Simon akan sangat membencimu karena menjatuhkan helikopter yang dia tumpangi untuk kabur. John hanya tersenyum dan kembali menelpon istrinya, dan film pun berakhir. dan dulu untuk konten kali ini. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton konten sederhana kami hingga habis. Saya si kreator konten undur diri dari pendengaran kalian. See you next time.